semua kehilangan berjuta harapku Ku berjalan dalam redupnya malam menyusui setapak jejak mimpi perlahan untuk kurai, adakah secerca cahaya ku temukan Ayahku memudar, redup bersama. Secercah cahaya, Kutemukan temukan kala.